Untuk main-main, aku harus ke Tawangmangu. Aku juga ikut. Apa maksudmu? Aku itu tadinya lurah. Tawang, mangu. sekarang nggak jadi lurah, malah jadi perampok. Apa kau kenal Melur Sari? Melur Sari, siapa yang tidak kenal dengan wanita penghibur itu? <laughs> wanita iblis itu. Dia dulu telah merebut tahta dan kekuasaanku dengan Nina, padahal dia dulu itu pendatang. Ya sudah, aku mau tidur, loh, tidur. Mau ditemenin. Boleh saja, asal kepalamu dilepas. Loh, loh, waduh, waduh, waduh. galak banget, bocah iki lo Lasmini, aku ikut, tunggu dulu. <laughs> Ayo cepet. Aduh, <laughs> tunggu. Aku punya urusan sendiri dengan melursari. Begitu aku membunuh dia, kau bisa jadi lurah lagi. Tapi aku ikut. Mau seorang cantik, kok jahat sama aku. ndak boleh itu, ya jalan sendiri kenapa sih? kau tidak punya kaki ya? emang nggak boleh. kenapa? hehe tunggu! Waduh, bisa mati kamu melalui hari punya tukang sihir. kalau gak ada aku, waduh hancur kamu. eh sekarang sini, kamu sini kamu. jalan ayo cepet cepet. lo lo lo lo lo lo lo lo aku Waduh, Juragan. Wanita itu sudah masuk desa Juragan. Tapi para pengawal di pos depan tidak bisa menahannya. Kurang ajar. Belajar dari mana wanita itu? Murjia, apa tidak sebaiknya kau ke Madangkara? Aku tidak mau menjadi pengecut. Biar aku saja yang menghadapi Melur. Kau tenang ah. saja di sini. Terserah Aki Sampar. Ah. Siapa kaki tua itu? Guruku dari Gunung Sumbing. Kebetulan di sini, Paling tidak, Lasmini akan kelelahan tiba di sini. Eh. Kurang ajar. Minggir kau tua bangka. Ini urusan pribadiku. Sebelum kau menemui Melur Sari, lewati aku dulu. Hm. Baik. Ngajar orang itu Ilmunya tinggi sekali. Memangnya siapa dia? Mungkin gurunya Melursari, temannya Murjia, dan orang yang kucari. Tunggu, waduh. Tunggu dulu. Eh, kok pada ninggal sih? Tega amat. Arjuno, lurah yang aku singkirkan itu muncul lagi dengan Lasmini. Juga dengan seorang pemuda yang membantunya. Dia bisa menahan pukulanku dengan senjatanya. Ciri-cirinya, Ki? Rambutnya panjang. Bajunya bagus, tinggi, ganteng, bagus, utara. Kau kenal dia? Dia anak suamiku. Mereka masih hidup dan mereka pasti kembali lagi ke sini, jadi aku akan memburunya. Tidak usah, biar aku dan Murjiah yang akan memburu mereka. Itu sudah jadi tugas kami. Ayo, Murjiah, kita harus kembali seperti dulu. Aku kira yang tukang makan cuma Lasmono pembantuku. Ternyata kamu lebih sadis. Emangnya yang suka makan itu cuma penjahat. Kau dibilang sadis, yang penting kan perutku nggak bengkak. mini di mana? Aku akan mencarinya. Kau tunggu di sini. L Lalu ini siapa yang bayar dong, Wei? Nanti kembali ya, terus dibayar ya. Aduh mati aku nggak ada yang bayar. <laughs> aku nggak punya duit nggak ada yang bayarin, aduh. <laughs> Hmm, apa kabar, Lasmini? Uh, uh, uh, kami hanya menjalankan tugas. Semoga kau mati dengan tenang. Dan arwahmu tidak akan gentayangan. Apa kabar, para pelacur Temunggung Bayan? Aku sudah menunggumu di rumah. Tapi ternyata,